unboxing lagi teman-teman ini masih seri pesawat ya 6-in-1 ini warna biru dan ini ada 120 piece serinya 103126 ya teman-teman dan ini nanti bisa jadi robot ya teman-teman Oke langsung kita buka dan rakit ya teman-teman selamat menonton selesai juga teman-teman ini dapat minifigur juga ya satu tentaranya dan ini kurangnya sama seperti yang kemarin ya teman-teman sekitar 14 cm Oke terima kasih sudah menonton video ini teman-teman